Selamat pagi Teruna apa kabar? Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian selalu sehat, bersemangat, dan bersuka cita di dalam Tuhan selalu. Pagi hari ini kita akan kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lainnya. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa dulu. Kembali hadir kami ke dalam hadiratmu ya Bapak mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih kau berikan pada kami, Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami juga boleh memiliki kesempatan untuk kembali membaca serta merenungkan firman-Mu, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar lagi. Dan kiranya Engkau memampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 18 ayat 6 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku? Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakan ke dalam api neraka dengan bermata dua ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah bapakku yang di sorga karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berhati-hatilah agar tidak tersesat atau menjadi penyesat. Kepolosan, kerendahan hati, ketulusan, dan kemurnian hati anak kecil menjadi syarat utama untuk seseorang dapat melakukan ajaran Tuhan Yesus sehingga masuk surga. Dengan memilikinya, seseorang tidak akan mempunyai niat hati untuk melakukan kecurangan penyalahgunaan, pemalsuan, akal picik, tipu daya dan muslihat, kebohongan, kelancangan, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, kemarahan, dan lain sebagainya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penyesatan adalah sifat dasar dari iblis atau kuasa kejahatan yang terus-menerus membujuk manusia untuk menentang, dan menantang kuasa Tuhan Yesus apabila seseorang mengikutinya maka karakternya akan berubah ia akan menjadi pribadi yang tidak mau diajar tidak mau dinasehati selalu membangkang berbohong menipu diri sendiri dan orang lain egois keras kepala suka bolos sekolah serta malas belajar memakai narkoba juga miras ugal-ugalan tawuran, berjudi, dan lain sebagainya. Karakter anak kecil ini sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki sifat yang suka mengecoh, menyamarkan, mencelakakan, menjerumuskan, meracuni, merusak, dan memutar kebenaran sehingga membuat orang lain celaka atau ikut melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman serta tidak layak masuk surga. Sobat teruna, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah agar dapat tumbuh dengan karakter diri yang Tuhan ajarkan. Jikalau kita membiarkan diri terjerumus pada karakter sebagai seorang penyesat, lalu mempengaruhi teman dengan segala cara upaya supaya mengikuti hal yang buruk, berhati-hatilah. Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Dalam ayat 7, dua kali disebutkan kata celakalah. Bagi Tuhan, diri kita dan sesama manusia sangat berharga. Karena itu, Tuhan akan sangat marah apabila kita membiarkan diri tersesat dan menjadi penyesat. Karena itu, berhati-hatilah dalam memilih pergaulan dan berjuanglah melawan bujuk rayu dunia agar langkah kita tidak tersesat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi seorang penyesat bagi sesama kami dan kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapanMu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan. Sesuai dengan firman yang engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Selalu pakai masker ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Selamat melanjutkan aktivitas kalian yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.